Setiap malam saat ini, ini kau kau api api. api, api, Kau sahabat. kau mau piang. kau kau kopak. Kadang kau berteriak karang Melalap segala yang ada Takkan pilih, takkan memandang Karena ulah para manusia Api, api, api Api, api, api Api, api, api di kakek, ayam, anak, tak Kekangat, ayam, anak, tak Kekangat, ayam, anak, tak dan Maria dan Yusuf dan Nabi dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan tidak terbakar, tidak terluka, atas izin yang maha kuasa. Api, api, api. Api, kisir, dan api, pandu, -pandu sejati, dan berperasa. aku kau untuk satu indonesia saya Indonesia. yang cinta ini iya